masih ingatkah kalian dengan ayah angkat Lesti yakni Gubernur Lampung yang mendapatkan kritik oleh tiktoker Bima Yudo yang viral tersebut guys ya ya video menyoroti infrastruktur provinsi Lampung viral di tiktok meski terkesan mengkritik tak sedikit masyarakat Lampung lainnya yang setuju dengan poin-poin di video Bima tersebut kini Tiktoker itu sendiri yang mengkritik ayah Angkat Lesti disebut-sebut mendapatkan ya intimidasi baik melalui orang tua dan diancam untuk dilaporkan ke pihak berwajib Hal itulah yang berimbas rumah orang tua Bima Yudo Sabuto di Lampung pun sempat didatangi polisi dan dipanggil menghadap Bupati Lampung Timur Polisi pun sempat meminta jasa sekolah BIMA dari SD sampai SMA. Tadi pengakuan BIMA nomor kartu debitnya bahkan diminta didokumentasikan. Menurut BIMA dalam unggahannya bahwa hal tersebut kemudian membuatnya ditelepon oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang itu merupakan ayah angkat yang malah memaki-maki orang tua BIMA. Sang kebenung menyebut ayah Bima tidak becus dalam mendidik putranya Masih dari penuturan Bima, kebenungan Lampung akan Yunanti bahkan akan memproses ke sini hingga lebih dalam Ya gue sudah kalah deh Wah itu yang lu punya Lampung, lo yang pemimpinnya Kalaupun gue pulang ke Indonesia gue akan was-was dong Karena kan internal dimana-mana, tukang bakso dimana-mana Kata Bima melalui Instagram story-nya. Bima juga menyebut sang ayah sampai ketakutan karena pelakuan yang diterimanya. Ia mengaku merasa khawatir keselamatan orang tuanya selama tinggal di Australia. Untuk menurut ilmu dan bekerja di sana. Harta kekayaan Arinal sebagai gubernur Lampung pun menjadi bidikan. Ia yang berpasangan dengan oh Husnia Kalim. Sebagai wakil gubernurnya sejak tahun 2019 menjadi sorotan publik karena infrastruktur yang masih kacau balau. Ya jalan-jalan yang rusak sana sini menjadi sorotan publik dan hal itulah yang kemudian menarik untuk disimak tentunya guys. Nah, Unexpectable, ada yang mau endorse? kenal lo? But anyway, gue merasa sekarang gue kurang happy gitu, gue kurang enjoy dan gue merasa this is not you Karena the last time orang tua gue nyampein pesan ke gue, Sri dan Juli bilang Sekarang ucapannya harus lebih ditata lagi ya, harus menggunakan inisial Pak Bu untuk orang-orang yang lebih tua gitu kalau sama kita, apa-apa kita bestie. I know we are best friend, tapi gue merasa kayak lo katanya bebas berekspresi. Kenapa harus ada tapi? Apakah ini tidak terjadi untuk negara konservatif seperti Indonesia? Yes, makanya banyak orang-orang, terutama generasi muda, yang ngablak kayak gue. sebenarnya cuma nggak berani speak up karena takut salah ngomong. Ada istilah sopan santun etika. Pasti. Padahal gue sebenarnya tidak berniat jahat Mas atau hak trienal. Iya. Kita nama lanteng, orang yang lebih dihilangin nama orang sini. Mohon maaf. Kalau memang tersindir dan sakit hati banget, mohon maaf. Mohon maaf banget. Gue udah kebiasaan gitu. Makanya emang target market audiens gue tuh segmented banget dari awal. Cuma orang-orang tertentu aja yang pemikirannya liberal dan open-minded yang bisa nerima konten-konten gua dengan konotasi-konotasi yang selalu gua ucapkan di video-video gua so, jadi kesimpulannya gua menganggap ya, dan emang ini kesimpulannya tuh di Indonesia tuh kamu harus sama santun gitu, kamu harus bener-bener extra paying attention bersosial media gitu, harus bijak bersosial media gitu ini harus cuma mau ngkritik pemerintah yang pedes banget, gitu guys, dengan style gue. Gitu yang katanya, negara freedom, negara freedom kan sih, enggak ya? Negara yang penuh aturan tetapi aturannya dilanggar oleh orang-orang yang membuat aturan itu sendiri kenal. Yang penting berkelompokan baik, yang penting sopan. Nanti kan dapat remisi, paham.